Ya, oke okay guys, baiklah channel gua Krisu kita channel Guess, guys. Akhirnya gua punya intro lagi guys. Terima kasih buat Akmal udah buatin intro nih guys. Ya. Nah, sekarang gua akan react ini dari Day six nih, Event of Day guys. Ini baru telat hampir seminggu kayaknya guys. Ya oke itu guys ya. Sorry banget guys, gua baru bisa nge-react lagi guys. Kemarin gua ada klien banyak-banyak banget guys. Saya gak bisa sama sekali isi slow untuk reaction guys ya. Jadi, baru kali ini gua bisa akhirnya nge-react lagi guys. Oke okay, guys, sekarang kita akan react langsung nih guys. Ini Day six Event of Day tepatnya guys. Judulnya Aduh gue gak tau guys saya tulisannya bahasa anggol, Kalau gak salah dia darling apa gitu guys ya Jadi kita langsung nonton aja guys, let's go guys Ceplok Eh, mana sih? Plok Day6, gila kangen parah Uh, oh, roomy banget Oke, okay. gitar, oh nice, soundnya Cakep guys Gitar ngerome ya Oh shoot, itu kalian perhatiin guys, ada kayak, kayak dimainin pake wami bar guys ya, gitarnya apa gue tahu nih, kayak ada teknik vokal masuk backing vokal situ gila buat intro ini udah oke okay banget guys nih tuh eh, kayak begitu tapi padahal sebenernya vokal guys, gila gokil, nice oke okay, drama masuk Gila basic sampai sekarang gue suka sama karya-karya mereka, guys. Ini baru awal aja tuh pakai progresi kordnya tuh 1 3 mayor, guys ya. Itu dia selalu referensi tuh banyak banget ke British, guys ya. Kepatnya tuh British British tahun 90-an, guys. Nih, guys. Dah. Oh, nice. Oh, manis banget kordnya, ampun. Yo, ya, oke. Okay. Gila manis banget. ini sederhana banget guys ya, pukulannya tuh straight apa seperdelapan pet pet pet, kita juga cuma pet pet pet, sama snare doang gokil sih ditambahin sama clap yang sedikit rumi guys ya, prang prang gitu loh bunyinya nice, desainnya nice oh manis banget, yang ke, yang K suara itu suaranya gila sih guys ya, nih oh dan dikasih harmoni ini benar-benar guys, maksudnya dunia produksi itu benar-benar tuh manipulasinya untuk model-model gitu butuh kreatif tinggi guys. Di sini kalian bisa ngeliat guys, pecahannya guys. Sabar, ya yeah. kalimat terakhir itu sebelum pre chorus ini. Hmm, jadul guys, dep cepak pak. Treatment snare gue suka guys, saturate banget. <laughs> Sedikit lawak ya. <laughs> eh kepencet kan guys, sorry guys oh hmm, uplifting banget sih tuh gila progresi chord color day 6 tuh gak usah ditanyain sih guys mereka tuh benar-benar tuh bisa mainin perasaan lewat chord progression dengan notasi yang lagi berjalan guys itu selalu mereka the best guys apapun lagunya guys, sebutin aja nih guys nih eh jembatan 5 minor 1 ke 4 guys ya cakep ya? ada beras section oh oke okay. itu ada yang berubah di situ guys latih guys perubahannya guys turun deh ya? oh shoot ada jembatan ketujuh dulu guys cakep cakep banget gila perubahan satu dong bikin mood lagu berubah banget guys Ini lebih gini kepala terus ya sih guys. Ini maksudnya ini sederhana banget guys. Tak-tak-tak ya. itu dong guys. Yang bikin sim, yang eh, bikin bagus nih guys. Ini vokal pakai slapback guys ya. Tak-tak-tak kayak mental gitu guys. Itu khas-khas zaman dulu banget model suara kayak gitu guys. Beatles udah sering make guys. Oh manis banget. Harmoni di sini guys. Penerbalan kalimat di situ guys. Oh ganteng loh. Ini nih. Dan gue suka ini suara sedikit ancur gitarnya guys, ancur guys. Ini kalian dia dia dampingin suara bass di sini guys, tapi dapat kayak suara-suara kayak beat crusher gitu kayak prak prak Nih perhatian sini guys, mereka tuh desainnya bagus banget, guys. Nih. Pow pow. Asli desain soundnya asik sih guys. Crafting sound nih. Eh, Nih dia Rap yang bagus banget Day6 dari kemarin-kemarin guys Dari awal gue kenal Day6 guys Mereka tuh bisa mainin emosi Dalam satu uh, part tuh guys ya Kalian bisa dapet emosi seneng Sama emosi yang tuh bikin kalian tuh kayak nangis terseduh-seduh guys Salah satu ini guys lo mau arahin perasaan lo kemana tuh gila ya Aduh, terembet guys, manis banget mereka bikin lagu, doan doan tuh kayak guys, Cuman main marimba eh marimba maracas ya apa sih, ah <Gilanya> cerit gila five nya enak banget guys seventies gitu guys ya bagus sih, kemana ya. lo drama trigger suara-suara yang lebih kayak pow pow pow gitu guys ya gua suka sih napas-napas uh, itu guys cakap ya Anjir party cuma dapat situ doang si Duun Do guys dari Duun Pas sih <laughs> Asik di sini guys Tapi gila ya, basic guys Maksudnya kalau bicara tahun 2022 guys, musik semua lagi happening tuh yang EDM, dus yang yang modern banget, makin kompleks, makin oke okay guys. Tapi mereka masih tetap memilih jalur jadul guys, gokil. Jalur jadul pokoknya guys. Dan tetap enak untuk didengar guys. Mantap. Seranget banget guys, gila ya. Pokale. Ah, ini kalau nggak salah di event of Day yang Where Does He Sleep guys ya, itu kan ada kayak kelinci dan segala macam guys ya. Dimasukin juga di sini. guru sih kan. Nah itu guys. Nah ya. Ini kalau nggak salah anjing kelinci sama rubah guys ya. Benar sih guys. Masing-masing dari karakter mereka kan. Suara keren sih. Oh, ada part-part koda gini. Nice siapa nih guys apakah modelnya cantik kita lihat guys musiknya bagus guys perasaan gua ngenak nih perasaan gua ngenak dari bentuk bibirnya guys coba kita lihat guys bagus ya gila oh tetap menjadi rahasia guys ternyata guys keren sih guys gila mereka tuh konsepnya masih konsep jadul guys ya pattern pattern beat drumnya dan segala macam guys nice sih great job banget aduh gila ini ini gue udah nonton gini guys ya right roomy guys tapi pasti guys ini kalau gua dengerin lagu ini guys itu mereka punya karakter kuat banget guys bukan hanya dari vokal mereka guys tapi cara mereka menempatkan instrumen instrumen cara permainan corporation itu semua kalian perhatiin mas mas itu menjadi identitas mereka tuh cukup kuat banget guys selama gue dengar dari album pertama ya guys ya apa tuh yang judulnya tuh banyak banget nih guys, gua, apalagi lagu favorit gue tuh banyak banget guys apa, Lady go, terus si papa nyanyi tuh gue lupa judul sih guys tapi kalo gue suruh dengerin gue udah tau pasti lagunya guys tapi tetep terbaik, emergency guys oke sekian dulu dari gue, thank you for watching jangan lupa untuk like, share, komen di next video jangan lupa untuk like tolomus break, krisayanan guys manat pencetan, plooo